Abu Malik Al-Harits bin Asymal Asyari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kesucian itu sebagian dari iman dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cerminan, Al-Qur'an itu hujah yang akan membela atau menuntutmu." Setiap manusia bekerja. Ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Sa'id, Sat bin Sinan al-Hudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu. Beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya. Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan, tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran. Mutafak, alai Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya." Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis Riwayat Muslim Abu Zaid, Usama bin Zaid bin Harith sahrodiyallahu anhu, berkata, Putri Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa anakku sedang sekarat. Karena itu, Jenguklah ia, Nabi hanya mengirim salam dan berkata, katakan kepadanya sesungguhnya, Allah berhak mengambil dan memberi. Segala sesuatu ada batasnya, hendaknya ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Sekali lagi, Putri Rasulullah mengirim utusan, memohon kepada Nabi untuk datang menjenguk. Lalu, Rasulullah berangkat bersama Sat bin Ubadah radhiyallahu Anhu, Muas bin Jabal Rodiyalohu Anhu, Ubay bin Kap Rodiyalohu Anhu, Zaid bin Sabit Rodiyalohu Anhu, dan sejumlah sahabat. Sesampainya di rumah Zainab, anak perempuan yang sedang sakaratul maut itu didudukkan di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan napasnya sudah tersengal-sengal. Melihat hal itu, Zainab menangis. Saat bertanya, Ya Rasulullah, apa ini? Rasulullah s.a.w. menjawab, ini adalah kasih sayang yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, pada hati hamba yang dikehendakinya, Allah mengasihi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Mutafak, Anas Anasrodiyallahu anhu berkata, ketika sakit Nabi s.a.w. bertambah parah, beliau diliputi beberapa penderitaan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Alangkah hebatnya penderitaan ayah." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setelah hari ini, ayahmu tidak akan mendapatkan penderitaan lagi." Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Fatimah berkata, "Ayah, engkau telah menyambut panggilan Tuhan. Ayah, surga Firdauslah tempatmu. Ayah kepada Jibril aku ucapkan berita kematian ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan Fatimah berkata, "Apakah kalian tidak merasa berat hati menaburkan debu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan tiba suatu masa pada manusia, siapa di antara mereka yang bersikap sabar demi agamanya, ia ibarat menggenggam bara api." Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur, dan bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis Riwayat Ahmad, orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan, dia bersabar. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang bersabar atas kesulitan dan himpitan kehidupannya, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat." Hadis riwayat Tur Musi, "Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah dan perbanyaklah berdoa." Hadis riwayat Atta berani, iman terbagi dua: separuh dalam sabar dan separuh dalam syukur. Hadis riwayat Al-Baihaki: "Dari muaz bin Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Barang siapa yang menahan marahnya, padahal ia kuasa untuk meneruskannya, melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundangnya di hadapan kepala, yakni disaksikan sekalian makhluk pada hari kiamat.'" sehingga disuruhnya orang itu memilih bidadari-bidadari yang membelalak matanya dengan sesuka hatinya. Seorang muslim apabila ia berinteraksi dengan masyarakat serta bersabar terhadap dampak negatif mereka adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak berinteraksi dengan masyarakat serta tidak bersabar atas kenegatifan mereka. Hadis Riwayat, Turmusi Dari Sulaiman bin Surat Rodiyalohu Anhu katanya, saya duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan di situ ada dua orang yang saling bermaki-maki antara seorang dengan kawannya. Salah seorang dari keduanya itu telah merah pada mukanya dan membesarlah urat lehernya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya saja niscayalah mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkannya tentulah hilang apa yang ditemuinya kemarahannya, yaitu andai kata ia mengucapkan, auzu bila iminasi syaitonir rojim, tentulah lenyap apa yang ditemuinya itu kemarahannya. Orang-orang lalu berkata padanya, orang yang merah padam mukanya tadi, sesungguhnya Nabi Alaihi Wasallam bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaiton yang direjam. Mutafak, alai, dari suhaib rodi anhu, bahwa Rasulullah Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan. Ia bersyukur, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah,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 dari Usaid bin Hudair bahwa seseorang dari kaum Ansar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, engkau mengangkat memberi kedudukan, si Fulan, namun tidak mengangkat memberi kedudukan kepadaku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat setelahku. Atsaratan yaitu setiap orang menganggap lebih baik dari yang lainnya maka bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku pada telagaku kelak hadis riwayat turmusi ketahuilah olehmu bahwasanya datangnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran hadis riwayat at dari sahabat ibnu abbas rodiyallahu anhu ma Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung daripada besarnya ujian. Barang siapa yang ridho, mendapat keridoan Allah dan barang siapa yang murka, maka mendapat kemurkaan Allah. Hadis Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, ia ya Nabi, Berilah aku wasiat, Rasulullah bersabda, Jangan marah. Ditanya berulang kali dan tetap dijawab, Jangan marah. Hadis Riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita tersebut menjawab, "Menjauhlah dariku." karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui dan tidak bisa merasakan musibah yang menimpaku kemudian diberitahukan kepada wanita tersebut bahwa orang yang menegurnya tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia mendatangi pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia tidak mendapatkan penjaganya kemudian ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maaf aku tadi tidak mengetahui engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sabar itu terdapat pada hentakan pertama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Abu Yahya Suhaib bin Sinan Arumi Rodialohu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur maka syukur itu lebih baik baginya dan bila menderita kesusahan ia sabar maka kesabaran itu lebih baik baginya Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bukanlah orang yang kuat itu dengan banyaknya berkelahi bahwasannya orang-orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu sedang marah-marah. Mutafak, alaih, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah lebih melihat pada keikhlasan hatimu. Hadis Riwayat Muslim Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berangan-angan untuk menghadapi musuh. Namun jika kalian sudah menghadapinya, maka bersabarlah untuk menghadapinya. Hadis riwayat Muslim, Anas Radiallahu Anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah ta'ala telah berfirman, apabila saya menguji seorang hambaku dengan buta kedua matanya kemudian ia sabar, maka saya akan menggantikannya dengan surga. Hadis Riwayat, Bukhari dari Ibnu Masud radhiyallahu Anhu, katanya, saya memasuki tempat Nabi Shallallahu S.A.W., dan beliau sedang dihinggapi penyakit panas. Saya lalu berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya Tuhan dihinggapi penyakit panas yang amat sangat. Beliau kemudian bersabda, benar, Sesungguhnya saya terkena panas sebagaimana panas dua orang dari engkau semua yang menjadi satu. Saya berkata lagi, kalau demikian Tuhan tentulah mendapatkan dua kali pahala. Beliau bersabda, benar, demikianlah memang keadaannya. Tiada seorang muslim pun yang terkena oleh sesuatu kesakitan, baik itu berupa duri ataupun sesuatu yang lebih dari itu. Melainkan Allah pasti menutupi kesalahan-kesalahannya dengan sebab musibah yang mengenainya tadi dan diturunkanlah dosa-dosanya sebagaimana sebuah pohon menurunkan daunnya, dan ini jikalau disertai kesabaran. Mutafak, alaih, ada hikmah di balik setiap cobaan yang Allah berikan pada kita, sesungguhnya pahala yang besar itu, bersama dengan cobaan yang besar pula. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, maka murka pula yang akan didapatkannya. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan datangnya kematian karena musibah yang menimpanya. Dan sekiranya ia memang harus mengharapkannya, hendaklah ia berdoa, Ya Allah, teruskanlah hidupku ini sekiranya hidup itu lebih baik untukku. Dan wafatkanlah aku, sekiranya itu lebih baik bagiku. Hadis Riwayat, Bukhari Muslim tidak henti-hentinya bala menimpa kepada seorang mukmin laki-laki dan wanita, baik mengenai dirinya maupun mengenai keluarganya atau harta kekayaannya, hingga ia menghadap kepada Allah sudah bersih daripadanya dosa. (Hadis Riwayat Tirmidzi, Ahmad)